Halo sahabat Pramuka, apa kabar semua? Tahukah sahabat bahwa setiap tanggal 9 Maret kita peringati sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka? Hari Tunas Gerakan Pramuka ini merupakan hari peringatan atas peristiwa dikumpulkannya para pimpinan organisasi-organisasi kepanduan di Istana Negara pada tanggal 9 Maret 1961. Memperingati Hari Tunas Gerakan Pramuka, tanggal nah 9 Maret tahun 2022, kami dari Bukes Depasiat 01027 dan 01028, Pangkalan Man Satusiat, Ambalan Tengku Serif dan Tengku Sarifah Aminah, melakukan berbagai kegiatan. Antara lain kegiatan studi wisata sejarah ke taksil Belanda di Benteng Hulu Kecamatan Kupang dan ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Raja Siak Sultan Saring Asik II. Kegiatan tersebut kami laksanakan pada hari Kamis tanggal 14 2022 yang di oleh anggota Pramuka penegak aktif dari gugus depan 01027 dan 01028 kakak kawan Gugus dan kakak kakak putra dan putri. Keberangkatan peserta dipasarkan langsung oleh kakak kawan Gugus Hartmali SPD disertai dengan buah yang dipimpin oleh Wahyu Yudhaya penegak dari Sangga Pendobrak Putra. Selanjutnya, keberangkatan menuju tujuan menggunakan dua buah kodong-kodong dengan jumlah 50 peserta dan tentunya dipimpin oleh Nur Janah dari Sangga Pendobrak Putri sebagai koordinator lapangan kegiatan wisata sejarah dan ziarah ke makam pahlawan nasional Sultan Sarif II. Coba sahabat buah. Apa gembiranya kami menikmati panorama kota siang yang bersih dan rindang Dengan menggunakan kodok-kodok kami merasakan jiwa kami yang Dan kembali bernostalgia masa kecil kami Setelah sampai di tujuan pertama kami yaitu Taksi Belanda, Kami disambut dengan sangat baik dan lemah Oleh hadiah tamah ke wisatawan. Dan ekonomi kreatif, dinas pariwisata Kabupaten Siak, Ibu Eka Susanti SH. Setelah membayar tiket masuk tentunya, kami diminta untuk beristirahat sambil makan siang di sebuah ruangan terbuka hijau dengan view yang menarik dengan sungai Siak yang indah. Pelayanan yang sangat baik dan ramah tersebut kita lagi daerah dan semangat kami sebagai para penamu kemenegak untuk terus menggali informasi-informasi penting tentang Tangsi Belanda tersebut. Kakak Dadang Iskandar, salah seorang petugas di Tansi Belanda yang sekaligus menjadi narasumber kami siang itu, menjelaskan tentang informasi penting terkait fungsi dan ciri khas Tansi Belanda. Tangsi Belanda ini dibangun pada tahun 1860 dan baru difungsikan pada tahun 1868, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan ke-9 Kerajaan Siak, yakni Sultan Asaidi Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin. Tangsi ini merupakan aktor yang digunakan sebagai zona perlindungan dan pertahanan itu tempat pelatihan dan istirahat para serdadu sendadu belanda pada saat itu dahulu datang sini di atas pendidikan penjara, gudang senjata, marak atau asrama pasukan belanda serta kantor kontroler arsitektur bangunan ini sangat khas dan istimewa sebagaimana bangunan Eropa pada saat itu Terdapat 6 bangunan ruangan utama Yang menarik pula adalah penjara Yang hanya berukuran sekitar 2-3 meter saja Pada saat itu penjara ini berisi 4-8 orang Nah penjara ini biasanya berisi tahanan anak-anak di -anak sini Yang tidak mau mengikuti peraturan Mereka diberi makan melalui lubang-lubang kecil saja Hal yang sangat unik dan menarik dari bangunan ini adalah ketika kita melihat struktur pondasi bangunan taksi yang berbentuk setengah lingkaran dengan peletakan tiga sendi. Teknologi arsitektural pada bangunan pondasi taksi Belanda sangat mendekati bangunan kolonial di negara asalnya, Eropa. Jelaskan keadaan dengan semangat. Nah, setelah mendapat berbagai informasi terkait Taksi Belanda tersebut, kami pun diajak untuk melihat seluruh bangunan yang ada di Taksi Belanda. Kami benar-benar diajak dekat dengan sejarah yang ada di Kabupaten Alhamdulillah, senang sekali bisa melakukan studi wisata sejarah di sini. Kami bisa belajar sambil bermain dan menikmati keindahan panorama benteng Belanda sejarah anuisa ramadhani dari sangka pendoprak 5 putri hal serupa juga diungkapkan oleh Arya Yaceh dari sangga pendoprak 6 putra meskipun sudah pernah berbeda ini, tapi hari ini terasa berbeda saya dan kawan-kawan bisa belajar lebih banyak tentang bangunan kelebihan ini sungguh kabupaten Siak memiliki berbagai bangunan situs sejarah mari kita para pemuda terus belajar dan mengambil hal positif dari berbagai benda dan situs sejarah yang ada di e daerah kita ini, Sementara itu, wanita SPD sebagai Kamabitus Masa Persia menyebutkan bahwa kegiatan ini sebagai wadah untuk mengajak peserta didik peramuka penegara Masa siap untuk mengenal sejarah Kabupaten Rusia kecil ini. Mari kita kenal sejarah daerah kita, banyak tempat dan bangunan bersejarah yang memiliki arti penting bagi kita semua. Alhamdulillah, melalui kegiatan studi wisata ke taksi Belanda ini, adik-adik penegak menjadi lebih paham tentang sejarah dan visi bangunan tersebut kepada eratnya. Terima kasih kepada kakak pembina dan adik-adik semua yang selalu memiliki ide kreatif untuk terus mengembangkan diri untuk lebih lanjut lagi untuk erat. Setelah hampir 2 jam menggali berbagai informasi di Tansi Belanda, kami pun pamit dan bersiap-siap menuju ke lokasi pemakaman Sultan kasih II. Azan Asar pun menjemput kami ketika sampai di lokasi tersebut. Kami segera melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Hayat Sardim. Masjid ini dibangun pada tahun 1880 pada masa pemerintah Sultan Syarif Asim, Sultan Syah ke-11, dengan arsitektur sederhana berbuat dari kayu. Pada zaman pemerintah Sultan Syarif Kasim II, yaitu Sultan Syah ke-12, tepatnya tahun 1926 masjid dibangun dengan permanen berpaduan arsitektur Eropa Barat dan Turki. Di dalam masjid ini terdapat pilar-pilar masjid yang diselimuti beton terlihat sangat kokoh dengan empat pilar. Ada sebuah mimbar yang terbuat dari jati khusus didatangkan dari Parah. Masjid Sultan ini terletak sekitar 500 meter di depan Istana Sjat dengan bentuk khas dan unik. Di dalamnya terdapat sebuah mimbar yang terbuat dari kayu berukir indah bermotif sulur dan. Di sebelah barat masjid ini terdapat pemakaman Sultan Sarif Kasim beserta keluarga, yang selalu ramai diziarahi oleh penduduknya. Kami pun masuk ke dalam kompleks pemakaman tersebut dan melaksanakan doa bersama agar Sultan Sarif Kasim beserta keluarganya selalu dicucuri rahmat dan di Allah swt. Setelah selesai memanjatkan doa. Kami pun menuju ke mahlasaan tercinta, yaitu Mansa Semoga rangkaian kegiatan peringatan Hari Tunas Gerakan Pramuka tahun 2022 ini akan menjadi praktik baik bagi kami semua, dengan makin bertambahnya pengetahuan kami tentang berbagai situs dan tempat bersejarah yang tentunya memiliki makna penting bagi kita warga Kabupaten panjang siang teruslah berinovasi dan mengembangkan potensi diri manusia siang mantap terima kasih telah menonton video ini tunggu ya informasi penting selanjutnya dari padrasa ekspos 27